Ya. Nah, teman-teman, selain review mobil, kita ada review motor juga ya. Tentunya motor bekas ya. ya, karena kebutuhan motor bekas ini sangatlah krusial. Karena bisa menghemat waktu dan perawatan pun sangat mudah dan murah. Buat teman-teman yang mau cari motor bekas yang harganya bisa merekomendasi, bisa japri juga, Mang Igor ya. Bang, Bang Igor ya. Bang Igor, silakan nomor teleponnya berapa, Bang? 089 Oke, okay. 53. Oke, empat belas tahun, empat belas belas tiga enam delapan, tiga enam delapan. Tersambung via WhatsApp ya. Nah, Bang Igor, ada beberapa unit, Bang Igor, untuk stop di sini. Lima belas unit, lima belas unit ya. Harganya bagus-bagus ya, Bang. Ya. ya Dan juga kualitasnya gimana, Bang? Menurut Abang, bagus-bagus nah, bagus, ya. Bagus-bagus ya. Nah, ada masalah ya? Nah, ada masalah. Oke, kita mulai ya, Bang. Ya. Ini motor apa nih, Bang? Scoopy, Scoopy tahun berapa nih, Bang? Dua ribu tiga belas, dua ribu tiga belas. Untuk platnya di daerah mana nih bang? Platnya daerah mana nih? Kabupaten Tangerang. Ya. Kabupaten Tangerang. Pajaknya hidup mati bang? Mati. Mati dua tahun. dua 2019? sembilan 2019. ganjil teman teman untuk alamat snk di daerah Kabupaten Tangerang ya. Nah ini atas sama perorangan bang. Atas sama perorangan. Ya. 2013. 2013. Harga ditawarkan berapa bang? 7,5. setengah juta Tapi masih bisa nego ya. Dua ribu tiga belas harga ditawarkan tujuh ya. Oke, okay. bang, ada yang pernah nawar nggak bang, berapa duit? Ada sih kemarin. Berapa? 8, 68 delapan. Ya. Enam delapan, dikasih. Ya. Oh. Tujuh dua. Tujuh dua. Pemakai pedagang pedagang nawar? Tawar nah, yang lewat sih. Yang lewat ya. Ya? ya, ditawar 68 ya. Abang mau matinya tujuh dua, Net 72 ya bang ya. Oke, okay. bang ini motor apa nih lagi nih bang? Supi dua ribu delapan kondisi masih Sukupi bagus ya bang? Bagus ya. ya? Lokasi teman-teman, untuk alamat SNK di daerah Tangerang. Pajaknya Januari. Mati. Mati juga. Ya, berapa tahun? hidup. Hmm, 2020. 2020, berarti sekitar 3 tahunan ya? 3 tahun. 3 tahunan. Ini kaleng hidup, teman-teman. Nilai pajaknya berapa sih, mau terginean bang? Paling 250. Per tahun ya. 250. Harganya berapa bang? 2005. Ini 155. 155. Tahun 2018. 18. 155. Masih bisa nego. Bisa nego. Bisa nego. Penawaran terakhir berapa bang? Belum ada yang nawar ini. Belum ada yang nawar. Belum datang sih. Harga harga bagus bang berapa bang kira kira? net-nya paling lima belas. Lima belas. Tapi masih bisa igor lagi kali. Ya, masih bisa. <laughs> Pokoknya sama bang igor langsung ya. ya. Oke. Selanjutnya bang, kita ada Scoopy juga ya bang ya. iya Tahun berapa nih bang? dua ribu delapan belas. Dua ribu delapan belas sama nih bang? Ya sama. Sama Pancang ya. Gudup. hidup jadi Nah ini buat genap teman teman untuk alamat pesan di daerah Tangerang Kabupaten juga ya. Pajaknya di bulan Agustus hidup dua ribu dua puluh tiga. Ada sama perorangan tapi ya. Iya sama. Dua ribu delapan belas harganya berapa bang? Harga lima belas lima. Lima belas lima. Pajak hidup? Ya. Ini lima belas. Ini lima lima. Ini, ini pajak berapa kan akhir, tiga tahun? Akhir. Oh akhir. Bukan oh tembus sekali Oh so, bang. Istimewanya ini mah ini tuh di mana bang? Sama aja sih. Sama aja bang. ya. Oh untuk iya. peslip apa segala macamnya Enggak Enggak ada beda. Ya. Oh. Bidawasa, tapi ini lima belas juta masih bisa nego ya? Nah, ini 15 juta. Ya. 15 juta berapa, Bang? Bisa negonya berapa lagi nih? Paling 14, ya. 14.5. 14.5 2018 tuh teman-teman soal Bang Igor. Pokoknya dikondisiin Boa, aja. Kondisinya bagus-bagus, teman-teman. Harganya juga mungkin bisa merekomendasi. Oke, okay, Bang, selanjutnya, Bang. Ini Scoopy juga nih, 2017. 2017. Oh, lebih lebih tua ya? Lebih tua. Untuk alamat SNK daerah? Jakarta. Ya? Jakarta Barat ya. ya. Berbuat inap, pajaknya hidup apa, apa mati nih bang? mati. Kalai mati. Oh pajak mati kaleng mati bulan ya. November. Ya. Mati berapa tahun bang? Dari baru. Dari baru. Ya. Dari dua dari baru. Iya. Berarti bang, sekitar. Lima tahunan. Lima tahun, tahun, ya. tahun, tahun, tahunan ya. Lima tahun, lima tahun tahunan ya. Pajaknya mungkin dua ratusan ya? Iya 200 ratus. Seratus puluh sampai dua ratus ribuan kurang lebih. Nah ini harga ditawarkan berapa? Empat belas. Empat belas juta. Iya. Masih bisa nego? Bisa, oh, iya. nego pajak ya. <laughs> Oke, okay, Bang, selanjutnya. Wih, ini masuk Scoopy semua nih, Bang. Iya, Scoopy semua. ya. Luar biasa loh, rata-rata yang dijual sama Bang Igor, Honda ya rata-rata ya. Honda dan itu pun di sama Scoopy. Karena Scoopy itu paling laku ya di ya, pasaran ya, Peminatnya banyak. banyak ya. Oh, wow, iya iya iya. Bang, ini tahun berapa, Bang? 2017. 2017 juga sama mah ini. Iya, kan. Oh, pajaknya hidup pajak mati. Pajak mati kaleng mati bulan 4 untuk alamat SNK di daerah uh, Tangerang Kabupaten ya. Warna hitam, ban ban masih tebal, body-body masih mulus. Bang, ini pajaknya berapa kali, Bang? Mati Tiga kali. Tiga kali ya. dari tahun 2001 2021. 2021. Harganya berapa, Bang? 15. 105. 10 juta ya. 10, 500. Ya. Lah, ini murah, Bang. Ini beda. Ini kan donat. Oh, oh iya, ini donat tipenya ya. Kalau ini belum donat ya? Oh, ini sepuluh juta berapa? Meratus sepuluh juta lima masih bisa nego ya? Nah, bisa nego sama Bang Igor Nah, selanjutnya nih ada Honda Beat lagi ya? Beat tahun berapa nih, Bang? Dua ribu Plat ganjil, teman-teman, untuk alamat SMK di daerah Tangerang, Kabupaten juga ya. Pajaknya itu Pak. mati juga, dua puluh, dua Pajak mati kaleng mati dua ribu dua puluh bulan Mei dua ribu dua ribu dua puluh ya paling pajaknya berapa nih bang? Ini di bawah dua ya. ratus. Di bawah dua ratusan. Iya. Oh, seratus lima puluh kurang lebih ya. Iya. Seratus lima puluh pajaknya, bang. Ini harga ditawarkan berapa bang? Sebelas. juta. Oh, kok malanin ini bang sama ini? Sama. Sama. <laughs> oh. Beda tipe-nya. Beda beda e, tipe e, ya. I, i. Luar biasa, bisa bisa nego ya? Masih bisa nego teman-teman ada penawaran aja sama Bang Igor ya, ya. pasti teman-teman diberikan harga yang baik ya harga yang pantas. yang penting cari lebihnya ya Bang ya. ya betul baik selanjutnya Bang ini ada motor Beat juga ya 2014. 2014 Oh 2014 pajaknya mati nih kaleng mati ya, nih mati. buat ganjil untuk alamat SNK di daerah Tangerang ini pajak berapa kali Bang 2021, barang Dua, kaleng. 2021 2021. Oh, 2021 paralak mati. Berapa, Bang? Harganya, Bang? Eh, 7,5 juta. Ya. Lego bang? Bisa nego, Bang? Bisa nego. Tahun 2014. 14, 7,5 juta masih bisa nego. Ya. Iya, tuh teman-teman. Nego -teman. berapa, Bang? Kira-kira, Bang? Paling 7,2. 7,2. <laughs> 7 lempar boleh enggak, Bang? Boleh aja Boleh aja, yang penting minat ya. ya minat teman-teman ada yang minat bisa datang ke sini langsung karena harganya yang ditawarkan masih bisa ya, kena banget ya nah ini ada lagi nih bang pino dari ya maaf pino 2019 ya. oh plat ganjil untuk alamat ya. di daerah tanggerang juga ya bang pajaknya nih mati sama. mati ya. berapa lama nih 2020 2020 ya. kalengnya 2024 hidup ya harganya berapa bang itu 95 95 masih bisa nego nego ya, Bang, kalau ada nawar 85 dikasih nggak bang? Jangan. Jangan? 9 juta. 9 juta aja? Oh. Yamaha Vino tahun ya. 2019. 2019. Motornya masih muda banget ya teman-teman. Kondisinya pun masih sangat bagus. Paling PR di ban aja ya, bang ya. Ban depan, ban belakang sih masih bagus. Pemakaian mana? Pemakaian aja ya. <laughs> Oke bang, selanjutnya bang. Kita ke belakang. Nah, ini ada Honda Beat juga nih. Honda Beat dua ribu tujuh Honda Beat dua ribu ya oke Honda Beat dua ini berarti yang masih karbu ya ya karbu oh ya karbu plat ganjil teman teman untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kota ya? ya bang ini pajaknya mati nih 2017 tujuh belas ini sama kaleng dua oh. ini mati berapa tahun nih 2017 ribu mati berarti tujuh belas enam tahunan enam ya, tahun tujuh tahun, ya. tahunan ya. ya pajaknya di bulan September 2023 berapa duit bang ratus. itu kondisi mati, mati. kondisi mati mm. kondisi itu berapa bang teman-teman oh, iya. uh, ada yang mau tinggal nawar aja langsung iya, iya. ya kalau pajak tinggal mau diurusin iya, atau mau iya, iya, diurus iya, sendiri iya. bisa ya 500. betul tadi dijual 6 enam juta lima ratus nawar lagi boleh bang boleh lima setengah boleh nggak bang iya jangan jangan Paling penawaran 6 berapa enam juta ya. oh enam juta tuh teman teman honda beat yang lagi viral yaitu itu dua belas kondisinya masih sangat bagus badan masih tebel mesin mesinnya enak bang semua oh, ya. nggak ada Apalagi masalah semua oh aman. yang dijual di sini mesinnya aman semua bang aman semua. ada problem bagaimana bang kira kira masalah kalau ada mesin problem gimana kita tahu ya tahu jawab ya, ya. Tiga garansi sama Abang ya. Tuh teman-teman mesinnya digaransiin. Jadi kalau ada apa-apa langsung ngobrol aja sama Bang Igor ya. Oke, selanjutnya Bang ini ada scoop ini. 2010. 2010. 2010. Ya. Wow, ini yang pertama keluar ya. Iya. 2010. Berplat genap teman-teman untuk alamat SMK ya. di daerah Tangerang Pajaknya matin, mati nih. Ya. Sama Barang sama kaleng 2010. Oh, 2020 ya. matinya. Oh, 2020 berarti sekitar 4 tahunan. Ya. Bul bulannya bulan 12. Berapa duit, Bang? enam setengah oh enam setengah pajak mati teman-teman pajaknya 2020 nawar lagi boleh ya, bang ya boleh enam setengah enam juta dikasih bang dikasih oh teman-teman enam -teman, juta dikasih mau nawar lagi langsung telepon pak Igor ya oke oke bang selanjutnya bang nah ini ada motor skupi skupi juga ya tahun berapa nih 2016 2016 oh pajak mati 2022 pajak mati 2022. Ya, tahun hidup, setahun doang ya. kalengnya hidup, pajaknya di bulan September, ya. plat ganjil untuk alamat ya, di daerah Tangerang Kota. Harganya berapa, Bang? 11. 11. 11. juta. Masih bisa nego? Bisa. Penawaran terakhir berapa, Bang? 10. 10. Belum dikasih. 10. Berapa, Bang, kasihnya? 15. lima ya. Lebihin aja ya. ya. buat tendaringan ya. Ya. ya. Oke, itu teman-teman. Ini lagi lebihin dari pembelian nih. Ya. Nah, harganya masih rekomendasi kalau menurut saya Baik, selanjutnya nih Bang, ada Scoopy lagi ya? 2016 2016, ya. oke okay. Pak Ganjil teman-teman untuk alamat SNK di daerah Tangerang Selatan Pajaknya nih mati atau kaleng mati? Nih. Mati ya, kaleng mati 2016 ini? Tahun 2000? 2016, 2020. 2020 2020 matinya? Ya. Oke, okay. pajak Oke, okay. jadi matinya tahun 2020 Kalengnya 2021 ya harga yang ditawarkan berapa bang? Puluh. oke okay. harga yang ditawarkan 10 juta masih bisa nego, ya penawaran terakhir penawaran berapa bang? 95 95 belum dikasih? 0 benar belum dikasih? Belum. iya oh netnya berapa bang? 98 98 ya, maksudnya ya. 98 dari ditawar 95 ini tadi lebihin ya dari 95 ya yang penting jadi ya Yang penting oh. jadi oke okay. okay. ya. bang Igor berikut tadi yang telah kita review ya. motor-motornya bagus harga-harganya mungkin insyaallah bisa merekomendasi buat teman-teman ya. untuk teman-teman yang mau serius bisa langsung tawar langsung ke langsung Bang Igor ya. ya langsung ke Bang Igor ini tempat telepon buka 24 jam bang? non stop yeah. kalau nomor telepon ya yeah. kalau yeah. showroomnya buka jam yeah. berapa jam berapa? Kita jam 7. buka jam 7 pagi yeah. tutupnya jam? 5. jam 5 minggu buka buka terus buka terus kecuali air raya ya. ya, ya. Oke. Bang ada yang mau disampaikan Bang Igor kira-kira ya, ya. buat teman-teman ya. Oke. Ya, teman-teman ya, ya, ya. okay. ya, berikut tadi yang telah kami review motor-motor bekas yang ya. berkualitas yang harganya pun masih sangat pantas. Buat teman-teman apabila ada kekurangan dari segi ucapan maupun segi tampilan saya pribadi mohon maklum dan mohon dimaafkan. Saya tutup mobil taufik Wahidaya, hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Derosa Auto.